Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa hari ini kegiatannya jualan terima kasih untuk saudaraku yang baru gabung mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kita dan selalu diberi kelancaran dalam urusan apapun ah, mungkin hari ini kegiatannya seperti biasa ya saya tetap berjualan ini tadi harinya jumat saya berjualan Uh, mungkin mohon maaf ya hari ini saya tidak bisa untuk mendok untuk membuat video penjualan ya karena kondisinya ini kurang enak badan seperti masuk angin gitu ya nanti ini disambung hari Sabtunya saja mungkin seperti itu aja nih nah ini sekarang hari Sabtu ya ini ini sekitar jam 4 sore Nah, seperti biasa hari ini Memutuskan untuk libur Karena ya itu tadi Seperti badan itu semalam Meriang jadi ya Tidak ya kuat untuk bangun bekerja <guluh> Seperti itulah kondisinya <tuh> Ini sisa jualan Yang kemarin ya uh masih banyak Juga rupanya ini hmm. Seperti inilah kondisinya Hujannya lumayan lebat juga Ya mudah-mudahan tidak ada banjir lah Mudah-mudahan lekas terang juga Ini airnya Jadi hari ini tuh Harinya Sabtu ya hari ini tadi tuh Uh, hari ini itu tidak ada penjualan ya kita libur saja kerjanya soalnya kemarin itu kondisinya badan tuh kurang fit waktu jualan kemarin itu kayak terkena apa ya saya tuh muntah-muntah kemarin tuh waktu jualan kayaknya terkena masuk angin gitu loh terus kemudian itu jadi saya itu waktu pulang itu sambil muntah-muntah ya karena Mungkin malamnya itu Kena apa ya mungkin ya Kurang tahu juga tapi tiba-tiba itu kayak masuk angin situ Terus kemudian Habis jualan kemarin itu saya langsung tidur Setelah tidur itu bangun-bangun itu Dari tidur itu sampai mulai jam berapa ya Habis isak kayak yang kemarin tuh Bangun-bangun itu sampai subuh lah Terus kemudian saya tidak berangkat kerja ya karena kondisinya ya lagi enggak enak badan gitu kemarin. Kita hari ini tuh mendingan ya udah sedikit mendingan karena udah tak beristirahat juga sih tadi itu. Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan rezeki kita, dan selalu diberikan kelancaran untuk segala urusan apapun terima kasih saudaraku sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye